Mau gimana lah kau, Lek? Rajin kali kau. Rapi kali bajumu. Atau mau menunjukkan bajumu itu aja kau? Bukannya kau rapi-rapi kau. Ya. Mau gereja lah, Lek. kan minimal sekali seminggu nya gereja enggaknya Itu pun nggaknya lama-lama kali kan. Dua jamnya. Allah. Sok-sok gerejanya kau. Padahal tiap hari kau melakukan kesalahannya kau banyak kali baju ke kawan ngapainlah kau gereja tetapnya pulang dari tempat gereja nanti kau berdosa nya kau eh munafik kau kan munafik sekarang kutanyalah dulu lah ya di gereja itu tepatnya itu ngapain bukannya untuk pengampunan dosa nggak minta pengampunan dosa kepada Tuhan bukannya itu Bukannya di gereja itu tempat orang-orang berdosa? Hah? Tanya kau ya. Kalau lain merasa suci, ataupun merasa benar, ataupun merasa tidak bersalah ya nggak apa-apa terserah. Itu kan urusan lain, jangan urusi keimananku jangan kau urusi kepribadianku itu urusan lain. Tapi satu hal yang harus kau ingat lain. Ingat ini. Harus kau ingat, jangan sampai kau lupa dengan ucapanku ini ya. Sekali kau berbuat salah dan tidak pernah mengaku salah kepada Tuhan, hukumnya itu sangat berat. Biar tahu kan? ya? Jadi itu gunanya, bukannya di gereja itu, oh kita gereja baru pulang dari gereja buat salah. Ya namanya manusia Karena apa? Karena dari dahulu pun manusia sudah jatuh ke dalam dosa Itulah gunanya kita beribadah, bergereja Untuk mengampuni dosa Untuk meminta pengampunan dosa Untuk bersekutu kepada dia Kan itu dia Kita datang bersujud, bersembah Ke hadapan kekinya untuk minta pengampunan dosa Bukan karena kemunafikan lainnya, Tapi tolong Oke okay, lah Itulah yang perlu kau lihat lah. Jadi, segeralah kau bertobat sebelum kau kutomatkan jalaï. Segeralah kau bertobat sebelum kau kutomatkan jalaï.